Alhamdulillah pada hari ini tepatnya hari Sabtu tanggal 12 12 Maret tahun 2022 eh, kami dari tim Adiwiyata MTS Negeri 5 Serang Alhamdulillah bisa bergabung dengan Indonesia Power dalam rangka bersih bersih pantai eh, di sini sudah ada dari Indonesia Power yang mengadakan acara boleh Bapak diperkenalkan. Eh, kemudian tujuannya dan dalam rangka kegiatan apa bersih-bersih di sini ya, perkenalkan saya Ali dari Humas PT Indonesia Power PLTB Omu yang bertempat di Desa Margasari Kecamatan Pulau Ampel. Hari ini kita melaksanakan giat bersih pantai atau coastal clean up di mana hari ini kita dalam dalam rangka memperingati Hari Bakti Rimbawan Itu hari harinya dari jadinya KLHK, jadi kita serentak seluruh unit PT Indonesia Power melakukan bersih-bersih pantai atau sungai di dimana bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan dan dari pencemaran sampah dan Alhamdulillah kita hari ini bisa bekerja sama tadi dari MTS 5 Serang kita dari, dari Karang Taruna, dari KNPI, dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dari dinasnya kita ada dari PPBD, Kabupaten Serang, adalah Kabupaten Serang. Jadi Alhamdulillah kita bersinergi pada hari ini. Uh, dari kegiatan yang dilakukan pada hari ini ya Pak ya, uh, ada nggak upaya ke depannya atau misalnya tindak lanjutnya untuk ke depannya setelah dari kegiatan itu? Ya, jadi sampah yang kita kumpulkan ini bisa dilihat sampah yang terkumpul itu sudah kita pilih di mana sampah yang bisa di ulang atau bisa dijual menghasilkan ekonomi nanti dipisahkan yang akan dikelola oleh bank sampah mitra binaan kami ada di desa Margasari dan Argawana nanti sampahnya itu dikelola oleh bank sampah dan pola selanjutnya yaitu ya kita mengadakan binaan binaan bank sampah yang sudah berjalan sekarang di Margasari dan di desa Argawana selain untuk desa binaan ada nggak uh, Indonesia Power itu uh, ingin masuk ke ranah pendidikan seperti itu terkait lingkungan ini? Ya bisa bisa kalau untuk di unit-unit lain telah berjalan juga Indonesia Power melakukan seperti kalau untuk dunia pendidikan seperti itu mengajar itu melakukan kegiatan belajar mengajar di suatu sekolahan atau universitas dan ada juga kalau di unit lain ada juga yang pembinaan untuk ya tadi adiwiyata sekolah adiwiyata itu ada juga kerjasama dan nanti untuk kedepannya dari kami juga mungkin bisa dilaksanakan nanti biasanya dari sekolah yang bersangkutan melakukan permohonan proposal terlebih dahulu boleh nanti Pak diajak Indonesia Power dan MS Negli Malaysia ya, kami boleh. juga uh, Adiwijata Insya Allah tahun ini mau masuk nasional oh, terima nasional tapi uh, konsen di tingkat uh, iya sekali lagi Terima kasih banyak ya. uh, sudah ikut MPS saya MTS, Degilisaya, MTS Degilisaya sudah bisa ikut bergabung sudah apa sudah bisa diajak gitu oleh Indonesia Power untuk berpartisipasi dalam terima kasih atas atas keterlibatannya semoga kedepannya bisa ya, bersinar ya. ya. Terima kasih banyak terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Indonesia.